sayang, Wih. sini sini, hmm? aku ada ini nih hadiah nih, ada makanan apa? enak ini. makanan apa? jatuh sini. apa? ada makanan ue enak. Hmm? ada makanan enak ini. apa? rendang gadi. apa gadi? rendang. B banyak. Nak mau makan nggak? Ya? Nggak. Duduk kamu duduk. Eh? Biar aku ini siapin. Nggak. Hmm. Ya, kamu bisa nggak? Bisa. Bisa, bisa masak nggak? Rendang mantep joss nih. Hmm. Dapat kiriman rendang. Dari mana nih? Hmm. Dari Mbah Google. Hah? Dari Mbah Google. Apa guru? Google. Huh? Google? Google. Hah? Google. Google? Apaan? Tunggu, Tunggu, Tunggu Mantep ini Hmm Cos Gedeet Apaan? Itu? Mantep cos ini Ini gimana sih? Kucing banget sih Ah, di sini bukanya nih Enggak ya? Bukanya dari mana ini? Gigit Hmm? Gigit Enggak bisa saya. Ah, di sini saya. Nih, nih, nih, nih oh, ini, tuh. Di bawah. Oh, di bawah. Ya, tuh. Oh, tuh. Oh, nih, nih rendang. Oh, Yosh. Wah. Apa itu? Rendang jamur suwir. Jamur? Ya, jamur suir ini jamur suwir ini. Jamur suwir. Rendang jamur suwir. Jamur jamur. Mushroom. Mushroom? Hmm. Apa suwir? jenis-jenis ya jenis, jenis. Oh ini mushroom. Mushroom itu udah di ini. Gak kelihatan di, loh. Dikinin loh. Oh. Di, halus gitu. gitu. Hmm? Yang penting rasanya itu saya. Ambil nasi putih. Banyak? Kamu nggak tahu aku. Rendang ini tahu kan rendang. Hmm. Kalau rendang itu harus nasinya banyak. Bangku. Mau gue. Apa? Mau pak Coba aja coba kamu pasti, Man, ya? udah cukup Cukup? Heish, nah uh. uh. Coba aja gak oh. Enggak Enggak usah Sombong banget kamu ya, Enggak usah sih Beneran ini serius, ini jamu hmm. Ini aman ini. enggak? Aman ini Halalu enggak? Dijamin ini aman dan halal Ini dari mana nih? Indonesia? Ini dari tulisannya dari Indonesia nih. Langsung ini dari ada yang namanya, kamu tahu Sumatera kan? Payakumbu. Paya oh, kamu tahu, Mana? kamu tahu Sumatera kan? Iya. Sumatera kan ada itu yang Sumatera Barat. Mm -hmm. Nah, itu ada yang namanya Payakumbu. Paya, paya. Enggak, paya, itu Paya. Nama daerah itu Payakumbu, serius? Oh, gitu. Hmm. Payakumbu itu kalau bahasa Inggrisnya itu ya, sebutannya mm -hmm. City of Randam. Rendang itu rendang maksudnya. Jadi kota-kota rendang, hmm. tutur-tutur tuh jamurnya. Ini beneran asli nih, maknyus nyus joss, mantep, dijamin nampol. Hmm. Serius beneran? Gak percaya? Ini. Dalamannya apa? Dalamannya? Ya ini, jamur. Jamur ini salah bumbu-bumbu rendang loh. Coba aku Coba, aku ini dulu ya, maknyus dulu ya. Wow, pakai tangga ya. Makan rendang, masa pakai kaki, situ ada-ada aja. Kita ya. Iya. Mana? Awas, manis. Pedes. Kayaknya manis terus, tapi. Pokoknya mantep ini. Gatang. Seriusan ini? Enjang sayang. Enggak usah dilihat. Coba ya. Eh, mau coba. Enggak. Rempah-rempahnya itu beneran asli nah, dari Indonesia ini, rempah-rempahnya. Hmm. Kamu katakan, ini nih. Nama. Apa itu? Hmm? Ini rendangnya, hmm? rempah-rempahnya itu bener-bener asli Indonesia. Ngomong-ngomong, apa itu gadi? Hmm. Gadi itu nama merek yang benar-benar iya terkenal langsung dari Sumatera Barat itu ada Bapak Gadi atau Ibu Gadi? Ya dua-duanya <laughs> beneran nih asli nih. Tapi ini kelihatannya mewah loh. Bukan cuma itu saya bilang. kurang-kurang. Ya, Di sini tuh udah ada tulisannya jelaskan. Apa? Halal. Langsung ya, ya. ini udah ada ini, Bener oh, beneran tuh. Udah. Ada MUI-nya, logo mm -hmm. halal dari MUI. Mm -hmm. Mantap ini, udah gitu, udah ada ini loh, sertifikat pomnya juga ini. Oh, jadi ini bener-bener udah Udah lewatin ini, berbagai uji klinis ini. Oh, dari jamin aman. Ini dari Indonesia, kan? Iya, udah ini busi, basi ya? Apaan busi? Iya, basi. enggak lah Ya, Jangan dong? salah ini, ini beneran ini tahan sampai enam bulan loh, ini. Nah. dari Indonesia kan? Soalnya ini teknologinya udah canggih sayang Dia pakai ini, beneran. teknologi sterilisasi yang yang yang bukan ecek-ecek yang udah canggih Sterilisasi? Berarti? Ya, gitu Hmm, hmm. ini padahal, eh. bagus ya Padahal ini, nggak ada ini loh, bahan kimianya Serius, oh, oh gitu? Hmm? Kadar warusa gimana? Kadar warusa 6 bulan 6 bulan? Jamin aman oh Jadi, dimanapun nggak. bisa diambil gitu ya bisa dibawa diambil ntar dikira dicuri deh ya. Jadi gimana kita beri ini kita pergi ke Indonesia dulu Sumatera Barat saya ini dan apa payah-payah gitu ya nggak harus ke Sumatera Barat langsung cari gimana tinggal pakai HP klik aja tokped tokopedia cari yang namanya rendang gadi kalau enggak ini Shopee Shopee itu apa Amazon gitu udah Indonesia apa itu marketplace Oh Kayak Amazon di Indonesia berapa ini Mahalnya. Nah, cek langsung di top bag, di Shopee cek langsung banyak bulu orang lagi makan ini banyak-banyak market susan nih orangnya susan ini hmm. jamurnya itu berminyak enggak kamu gak tau kan? berminyak lah namanya rendang ya berminyak oh ada minyak juga? kalau rendang direbus itu baru baru air eeeh hmm. aja enggak ada apa jadi ini gimana? Hmm? cuman lihat aja? enggak tambah nasi mang Ehh banyak ya raksus banget oh. banyak banyak lah serius iya ini udah jauh-jauh ini langsung kencang dari Indonesia kayak kumbu eh apa isi bos ini isi huh? iya ya masa suruh makan nasi putih doang eh uh. ayo asli ini mantep ini Pedasnya itu juga mantep sayang beneran. Asian taste ya, Asian taste. Indonesian taste. Asli Di beneran enggak ada kayak gitu. Ini kalau buat oleh-oleh sayang, oh iya. Yeah. Oh oleh-oleh? Buat oleh-oleh kayaknya mantep deh ini. Oh buat oleh-oleh ya itu. Wah, parah. Hmm. Wah. Hmm. Ini Enggak aja. Nih biasa kan? Setelahnya. Eh, beneran pedas? Biasa aja panas dong sayang Tapi kamu nangis Ini panas Beneran <laughs> Seriusan seriusan Ini jamurnya ya Hmm Ada rahasianya Jamurnya itu ha? Ini apa? Nah. <laughs> nggak usah ini kamu pakai tangan, jadi kenapa kamu harus pakai kaki? kaki? Gak gitu maksudnya. Kamu nggak tahu kalau makan makan, lah kalau di warteg tuh kita nongkrongnya begini saya. Apa itu? Kalau gitu nggak usah kursi. Kalau gak usah kursi, ya ribet nanti. Bentar, bentar. kemana tadi aku? Ini kan. Apa -apa. ini Jamurnya apa? Jamurnya. Siapa yang nanam tahu nggak? Hmm? Yang nanam siapa tahu nggak? Siapa? Tetangga. Tetangga. <laughs> Enggak, apa siapa? Ibu-ibu, iya -ibu. tahu sih. Ibu-ibu, ibu-ibu, dari mana? Ibu-ibu yang di Sumatera Barat. Iya, pasti soalnya ini dari <laughs> Sumatera Barat, kan? Siapa tahu, kan? Menanamnya ini orang Afrika, kan? Gak ada yang tahu. Jadi, Makanya, ibu -ibu de, ya ibu-ibu yang siapa? Ibu-ibu siapa? Ibu-ibu uh -huh. yang di Payakumbuh. <laughs> Maslinnya maksudnya rempah-rempahnya terasa banget ini. Lumpa-lumpa. Rempah-rempah ah. Huh? Grace, apa? Herbs. Herbs. Nah. oh, ini ada lumpa-lumpa ya? Ada rempah-rempah Iya, pas kira rempah-rempah. Oh, Itu. Hmm. Herbs. Hmm. Oh ini bawang putih bawang. Macam-macam dalam kuah, ada jahe. Hmm. nih. Kamu rasa? ya terasa kan udah dibilang gitu rempah-rempahnya terasa banget. ini kalau, kalau ke Indonesia aku pasti order bawa pulang ke Jepang lagi pur oleh-oleh. oh gitu. Hmm. oh dimanapun kamu bisa dapat? bisa ya kan bisa dibilang yang beli di Shopee, beli Kalo di kalau ya, di Jepang gimana? di Jepang juga. dikirim apa? Nah. Shopee? Hmm, Shopee. Shopee. Hmm. Hmm. bisa pakai? Hmm? bisa pakai. Pakainya di Indonesia sekarang. Seriusan ini. Aduh mantep banget ini. Benar ah. enak. Aman. Tanpa yang namanya kimia-kimia gitu apa? CH2 B minor G minor gitu nggak pakai begitu? Terminal, Terminal, ke g minor G minor. Mantep nih. Aneh. Habis nih. Ya. Cuma pakai nasi putih doang nih. Buat. Bayangin kalau orang Indonesia yang pengambangan rendang gitu kan ya Harus bikin sendiri gak ada rumpah hmm. Kalau yang kayak gini kan bisa dibawa kemana aja tuh Keluar negeri, mau keluar daerah, keluar planet juga bisa Keluar rumah Keluar planet ke Mars gitu ke bulan itu nginep Bawa begini ya Tapi kalau mau makan hmm. Kalau kamu makan hmm. sambah, sambah Ya. Sambah. Bukan, tambah rendangnya Ah, ini hmm. Wah, terutama kayak diet kayak gini Jamur ya? Jamur ini ya hmm. Coba Mana? No. Mau? Hmm. Udah hmm. Beneran enak, buat orang Jepang gimana? Joss, serius Joss? Hmm. Buat aku gimana? Mantul Tapi gak bisa makan yang putus loh Hah? Hmm? Putus banget Coba aja dulu, coba Hmm. sedikit aja, sedikit aja ya iya sedikit aja nih ya, iya sebenarnya aku penasaran penasaran? iya gimana nih sopinya? Hmm. enak ya? ternyata ya? dibilangin nih si ibu hamil tapi pujahs hmm? Pujas. Tempa untuk hmm hmm Mitsu ini Oh Sarah nya nak jadi salah pura-pura pura-pura pura ini, Apaan sih ini orang ngomong ngapain tuh mau bawa-bawa piring? Hah? Ini buta aku sih. Apaan? Hah? Munda. Makan munda. Kamu piung pedas Hah? Mau makan kamu? Iya, eh, dong. dan.